Ini sinyal siapa ini yang ngeleng bat begini? Hooh! Haha! Wooo! Wooo! Koplik. Thank you. Halo teman-teman seperti biasa kita, welcome back maning di channel, tonton aja bersama saya Sambil di Rapsalubah, aman biasa ya teman-teman kita main Viva Mobile Saya biasanya online Viva Mobile itu jam 00.00 dini hari Pokoknya pertengahan malam, ini apa namanya, naik lagi Apa, udah jam-jam gini hari lah Karena ya, saya biasanya jam 9, karena tidur maksudnya tidur, padahal besok pagi saya kerja Oke, kita langsung buka aja FIFA Mobile Padahal besok semen ini, deh, bukan besok ini saya in kerja biasa apa, uh, apa namanya gerinda-gerinda besi, gerinda-gerinda besi kasan Ya kalau kan kalau dapat duit buat apa namanya beli kuota, teman-teman ya temennya. kita main fifa mobile. Kalau siang biasanya saya main fifa mobile itu di jam-jam antara biasanya kalo siang, biasanya kalau siang kalau habis sugri itu, jam jam setengah satu, jam jam lagi santai saya main satu permainan biasanya. biasanya... Oke okay, saya mau nyobain yang apa ini ya? Oh, Thank you. nyobain yang apa yang ini saya? Tidak dapat apa-apa, kosong. Oke, oh, oke, okay. okay. tapi pemain, lo satu lawan satu. Oke, tuh, saya kalah dua sembilan turun jadi 289. kehilangan, karena tadi saya main itu kalah 21 ya teman-teman kalah 21 oke ini Manchester City saya bertemu dengan Manchester City ini tengah, ya imbang lah inilah tapi biasanya pertahanannya kalah oh Manchester City, pemain dia bagus-bagus loh. Ada PP segala macam. Oke. Okay. Free. Oke. Okay. Oh. Kalah sarah body, Bro. sarah body saya kalah. Ini sinyal siapa ini yang lebet-lebet begini? Wah, pula saya disate mulu dari tadi. Enggak <-telah> dapat dapat. Ini sinyal siapa sih sebenarnya? wabro oh, woi oh, eh. shit itu jatuh main saya Kalah, bro. Oh ini imbang, kita maju sebesar Tadi sinyal saya dibuat lemot, oh tuh, dia nggak ada pergerakan, nggak ada rayapan, atau apa sinyal dia kadang orang bro, jadi oke okay. oke okay. setengah main tadi kalah satu, MU sama MU, sekarang MU sama MCT tapi entah ini, dia juga ampuh juga soalnya. Uh. Nah, bro. Oke. Okay. Bro. Ngeri kali. Wow, men sama dari tendang langsung. Ini yang ini. Oke, bro. Dipulang amat. <laughs> Pasti kalau kayak gitu biasanya sisa pencet ya, teman-teman. Saya sering ngalamin yang namanya sisa pencet. Coplic Thank you. Woo. Mode seimbang. Jangan. Dua Ngapain sih seleser-seleser mulu? <laughs> Anjir free bro. Oke. Okay. Akhirnya saya menang 2-1 ya, teman-teman. Oke, okay, thank you buat Manchester City. Next kita ketemu lagi di pertandingan ini, karena saya di permainan sebelumnya MU melawan MU saya kalah 2-1, sekarang saya MU ketemu Man City 2-1 juga Oke kita klaim. Oke, dia Kemarin saya beli Mbappe sampai sekarang belum datang-datang itu gimana caranya biar, biar si Mbappe itu datang ya teman-teman ini enggak, yang di-blank enggak ada ternyata tempat ini loh, ini oh saya udah best ya. menggemar, saya enggak runcah kali ini enggak cobain ya best menggemar cobain, tuh kan kalahnya banyak malu saya, malu Oke buat teman-teman saya terima kasih yang udah selalu support channel ini semoga menghibur dan menyenangkan dan saya minta maaf sorry ya uh, topinya seperti ini topi kertas karena topi saya basah sih ya teman-teman.